hadirin masarakat dari kesatria are nak lali purwoto Sino cakap kepagan budi cam dolan hawetu mintak eng munsho kang sinurung nafsu hang Perumakso, asing karso mau paling hakni, tumuju ke aku. Panas api membara, akan selalu berkobar. Tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan Detik ini kalian kenakan kami Tapi pada detik ini juga Kami akan bangkit seribu kali lebih kuat Satri Ya Satri Ya Satri Ya Satri Ya Satri Ya Satri Ya, Satri -ya, Satri -ya, Satri -ya.